Dan saat ini kita sudah punya sekitar 25.000 UKM yang join di situ. Nah dari UKM-UKM yang join di situ, itu banyak yang sangat aktif sekali melakukan broadcasting iklan-iklannya, iklan melalui iklan onlinenya, iklan lapaknya, dan khususnya nih, di masa-masa pandemi saat ini, banyak juga yang mengiklankan dikonekin ke toko-toko online-nya, di toko online yang di Tokopedia, toko online yang di mana-mana, uh, ataupun ada yang dikonekin ke Instagram-nya atau ke WhatsApp-nya langsung. Kita lihat dari masa pandemi sekarang ini. Nah, buat teman-teman, uh, sedikit saya ingin sharing dulu mengenai Mas Yuzak profilnya, ini Mas Yuzak nih ya. Jadi Mas Yuzak ini adalah CEO dari Serasa Food, saat ini serasafood.com atau Serasa Food punya banyak usaha di mana usahanya rata-rata di kemasan makanan dan juga di usaha kulinernya kalau saya nggak salah ya Mas Yuzak ya. Mas Yuzak ini juga selain jadi CEO juga menjadi bisnis coach juga ya karena sebelum masuk ke CEO Serasa Food beliau juga adalah dosen di Bandung ya Mas Yuzak ya. Nah jadi jiwa mengajarnya juga turun ke bisnis coach juga, sering sekali menjadi coach-coach di ranah bisnis, baik di bisnis yang kecil, menengah, ataupun yang sudah cukup mature. Kemudian beliau juga merupakan ketua umum dari Gerakan wirausaha Nasional. Ini sebuah gerakan yang memang fokus kepada wirausaha Usaha, karena mindsetnya Mas Yuzak ini fokus untuk ngenaikin Wira Usaha ini sebagai penopang ekonomi Indonesia. Kalau saya nggak salah begitu ya Mas Yuzak ya. Nah, Uh, tanpa saya perpanjang lagi teman-teman semuanya kita akan langsung serahkan ke Mas Yuzak tapi sebelumnya saya ingin sharing ke teman-teman bahwasannya uh, di acara ini nanti Q&A teman-teman bisa melakukannya melalui satu melalui tombol Q&A yang di bawah yang kedua juga bisa teman-teman nanti kalau mau bertanya langsung tinggal raise hand tinggal angkat tangannya nanti kita akan persilakan untuk berbicara langsung dengan Mas Yuzak, Mas Yuzak. Ya. atau yang ketiga dengan menggunakan chat langsung bertanya di situ. Jadi nanti bagi teman-teman yang pertanyaannya langsung disampaikan akan ada hadiah voucher MyS sebesar dua ratus atau sekitar dua ribu sampai tiga ribu sms gratis buat teman-teman semuanya. Baiklah tanpa saya memperpanjang waktu lagi silahkan Mas Yuzak waktu dan tempat saya persilakan Mas Yuzak. Oke okay, thank you uh, Mas Ananda. Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore uh, semuanya teman-teman di uh, forum My Ads ya. Ini kita bicara kayak semacam bisnis talk kali ya. Oke, okay, uh, terima kasih waktunya sembari kita gak buburit ya, kita nunggu uh, berbuka. Dan saya pikir juga uh, sangat positif ya jika kita ngisi waktu untuk saling berbagi, belajar bersama. Saya juga nggak akan ngajarin uh, Anda semua, saya juga ingin, cuma ingin berbagi, dan saya yakin juga Anda punya pengalaman yang lebih banyak nantinya. Soal bisnis. Oke, okay, jadi uh, kesempatan kali ini waktu cuma satu jam ya. Jadi saya pengen manfaatkan sebenarnya lebih banyak nanti diskusi dengan uh, Anda semua, apa sih yang sebenarnya jadi permasalahan gitu ya. Lalu saya juga akan sharing uh, sedikit materi ya tentang apa yang harus kita lakukan uh, di dunia bisnis di situasi uh, COVID-19 seperti ini. Oke, okay. oke, okay, saya coba share screen ya. Jadi uh, saya coba nanti speed aja cepat uh, berapa namanya sharingnya karena. Waktunya juga sangat terbatas. Oke, okay. oke, okay, ini background saya. Jadi, memang saya juga punya usaha, gitu ya. Jadi, saya sama dengan Anda, saya merasakan apa yang Anda rasakan sebagai pengusaha, apalagi di tengah COVID-19 ini. Jadi, saya punya bisnis serasa food. Ini bisnis lebih banyak ke manufacturing untuk produksi bumbu masakan, ya. Oke, okay, jadi uh, lokal brand, gitu ya. Terus saya juga tadi sudah disebutkan, saya co-founder di program uh, keberausaan nasional namanya One in Twenty Sbm, ya, dengan Pak Budisman. Saya juga uh, pengajar finansial, ya. Jadi untuk UKM-UKM uh, yang udah uh, bersiap diri untuk naik kelas, biasanya saya coba sentuh dari sisi keuangannya. Uh, saya juga uh, banyak bantu perusahaan ya di beberapa perusahaan, terutama perusahaan yang udah uh, menengah ya udah mau masuk ke besar. Saya juga seorang financial modeler dan ngajar betul tadi di pajajaran ya uh, uh, di mata kuliah praktikum bisnis dan saya juga reviewer program inkubasi bisnis di kementerian dstkt tapi sekarang lagi vakum. Oke ini background saya uh, profil saya teman-teman. Oke okay, kita akan masuk ya ke materi nantinya sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab. Oke okay, ini asumsi saya, asumsi saya seperti ini ya. Jadi kondisi seperti krisis seperti ini, memang bisnis ini berubah-berubah gitu ya, karena apa? karena tiap hari kebijakan berubah. Kita ingat kita nggak ngomongin soal kebijakan pemerintah ya, tapi saya yakin pemerintah juga udah punya proses pemikiran yang cukup panjang. Tapi yang udah pasti adalah pasti strategi berubah berubah, pasti regulasi juga berubah berubah, gitu ya. Kebijakan pemerintah pasti berubah berubah. Kenapa? Karena memang situasi seperti ini bukan situasi yang yang dia itu sifatnya itu apa ya, sama tiap harinya, gitu ya. Misalkan jam 3 sore kita ngelihat berita kenaikan kasus pasien yang terinfeksi berapa itu berubah lagi situasinya gitu loh jadi memang nah kita harus eh, lihat situasi ini kita harus coba sederhanakan nah terkait soal bisnis saya melihat bisnis di situasi seperti ini ada tiga fase yang pertama adalah fase psbb ya di Indonesia diberlakukan psbb ya atau bisa juga dibilang semi lockdown ya atau apapun itu tapi eh, Bisnis di fase PSBB ini memang bisnis yang paling situasi bisnis, situasi bisnis yang uh, kurang baik buat teman-teman yang bisnisnya terdampak langsung. Ya, kayak misalkan kalau kita bisnisnya di kuliner, ya resto, nggak boleh dine-in gitu ya, nggak boleh ada kerumunan, nggak boleh ada kumpul-kumpul. Kalau kita punya coffee shop yang konsepnya itu ngumpulin masa, udah pasti nggak bisa. Kalau kita event organizer yang biasa bikin event udah pasti nggak bisa ya, di masa psbb terus banyak bisnis salon ya itu udah pasti tutup ya banyak bisnis bisnis jasa juga udah pasti udah banyak yang terdampak nah di situasi seperti ini apa yang mesti kita lakukan oke okay. nah kalau saya lihat kalau anda bisnisnya terdampak di situasi yang masih lockdown ya saya bilang psbb seperti ini mungkin yang kita bisa lakukan adalah coba cari Diversifikasi bisnis yang kita bisa lakukan, misalkan kalau Anda tadinya restoran, mungkin kita bisa bikin kayak semacam frozen food gitu ya, atau produk makanan yang bisa kita kirim ke konsumen secara langsung, atau ada juga yang bermain di retail. Jadi, kita coba shift ya, shifting ya, bisnis kita di situasi PSBB seperti ini. Intinya, apa intinya adalah sebisa mungkin, bagaimana bisnis kita bisa survive. Ya, jadi kalau di PSBB ini survival mode nih, yang kita nyalahin. Jadi apapun caranya harus kita lakukan agar kita bisa survive. Jadi bisnis kita nggak, nggak gulung tikar, Gitu ya. Nah kalau yang bisnis-bisnis jasa, kayak pelatihan, saya lihat udah banyak yang melakukan pelatihan online. Gitu ya. Banyak yang udah dilakukan secara online. Oke, okay. Terus juga industri pendidikan juga udah dilakukan secara online. Jadi di situasi PSBB memang, kita harus secepat mungkin, ya. Secepat mungkin itu langsung kita melakukan shifting, ya. Segera mungkin karena cost kita biaya di bisnis kita terus berjalan. Jadi, kita harus segera shifting di PSBB. Kita ikutin apa yang masih boleh, apa yang nggak boleh. Kalau bisnis kita termasuk yang tidak boleh dibuka di PSBB, maka kita harus mencari eh, eh, jalan keluar di mana bisnis yang kita lakukan ini masih bisa dilakukan. Itu seperti itu yang pertama, fase yang pertama. Yang kedua, bisnis sebelum vaksin. Bisnis sebelum vaksin ini maksud saya adalah ketika perusahaan-perusahaan ini udah e, udah mulai kehabisan cash flow, pemerintah juga udah mulai e, e, kehabisan anggaran, gitu ya. Nah, diperkirakan ini di bulan Juni. Jadi di bulan Juni corona itu masih ada, gitu ya masih ada virus ini masih berkembang tapi bisnis nggak bisa ditutup gitu loh bisnis nggak bisa ditutup kenapa karena kalau bisnis ditutup ditutup phk masal perusahaan banyak yang bangkrut karena eh, kekuatan cash flow perusahaan saya yakin kalau kita hitung dari bulan maret gitu ya sebenarnya krisis itu eh, di eh, tahun ini nggak cuma di bulan maret sebenarnya itu startingnya di bulan januari ya sebenarnya pada saat banjir ya dari mulai banjir, beruntun, jadi Januari, awal, sudah banjir, Februari juga ada banjir. Kedua, itu juga sebenarnya mengganggu proses bisnis, cuma tidak terlalu signifikan ya. Mungkin ya, nah, ditambah lagi Maret udah mulai masuk COVID-19. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kemungkinan besar perusahaan paling lama, ya paling lama, dia bisa bertahan dari sisi cash flow itu di bulan Juni. Nah, kalau bulan Juni masih diberlakukan PSBB gitu ya. Pembatasan-pembatasan dari sisi bisnis, ini ini resikonya ya PHK massal, banyak perusahaan yang tutup, gitu ya, dan akhirnya ini malah punya dampak yang yang yang yang uh, uh, fatal ya dari sisi ekonomi. Nah, jadi bisnis di bulan Juni kemungkinan ada mulai, akan mulai dibuka, tapi dengan banyak pembatasan. Jadi mungkin salon udah dibuka, tapi diberlakukan protokol COVID-19. Tapi bisnis yang dibuka sebelum vaksin, saya yakin itu bisnis-bisnis yang tidak mengundang kerumunan. Jadi, kalau kita punya bisnis um, yang uh, mengundang kerumunan, kayak misalkan tempat nongkrong gitu ya, mungkin itu diperbolehkan ya. Tapi kita harus membuat satu protokol uh, uh, COVID-19, jadi jaga jarak, ya, pakai masker, dan segala macam. Jadi itu tetap dibuka. Mall-mall saya yakin dibuka di bulan Juni, ya eh, di eh, bisnis di sebelum vaksin, gitu ya, eh, dibuka tapi tetap protokol COVID-19 eh, dijaga. Nah, yang ketiga, bisnis di fase sesudah vaksin. Nah, ini mungkin ya, sesudah vaksin mungkin ya, saya juga nggak tahu nanti seperti apa. Mungkin ini mungkin akan lebih mendekati normal, ya lebih mendekati normal. Jadi situasi normal sebelum COVID-19. Jadi kita sebagai pebisnis jangan pernah berharap bahwa dalam waktu dekat kondisi ini akan normal dan kita akan mempersiapkan bisnis kita seperti bisnis kita sebelum COVID-19. Jadi saya pikir kondisi normal baru mungkin akan terjadi setelah adanya vaksin. Itupun ya, itu pun kita nggak tahu kapan ya kita nggak tahu kapan yang jelas sepertinya tahun ini nggak mungkin gitu ya karena proses pembuatan vaksin itu butuh waktu yang panjang butuh uji klinis ya uji uh, uji dan segala macam lah izin-izin dan segala macam Nah, jadi saya pikir mungkin normal bisa di tahun depan setelah ada vaksin itu pun uh, jika uh, situasinya uh, sesuai dengan yang diharapkan nah ini tantangannya, teman-teman, sebagai pebisnis. Jadi, kita, bagaimana caranya kita survive di bisnis kita di masa PSBB, di masa sebelum vaksin, dan sesudah vaksin? Nah, apa yang kita mesti lakukan? Nah, sebagai pebisnis, apa sih yang kita harus lakukan ya di situasi PSBB seperti ini? Ya, pada saat kita menjalankan bisnis, gitu ya, udah pasti bisnis kita enggak normal. Tapi ada juga bisnis-bisnis yang punya dampak yang bagus tentunya. Jadi bisnis-bisnis yang bermain di, misalkan di eh, kebutuhan rumah tangga, itu eh, pertumbuhannya malah luar biasa. Di hand sanitizer itu pertumbuhannya luar biasa. Oke, Di masa PSBB seperti ini, yang harus kita lakukan adalah review dulu situasi bisnis dan kategori kita. Apakah kategori bisnis kita itu termasuk kategori bisnis yang kena dampak COVID-19 atau enggak, gitu ya kalau bisnis kita termasuk yang kena dampak, signifikan, maka kita juga harus mulai bikin satu skenario, bagaimana kita bisa menyelamatkan omset, walaupun saya yakin, buat bisnis-bisnis yang kena dampak eh, COVID-19, nyelamatin omsetnya ini udah pasti nggak maksimal gitu ya, tapi kita harus terus mencari cara, apa yang kita bisa jual, apa yang kita bisa tawarkan ke konsumen, agar No venue kita atau omset kita bisa selamat. Nah, yang kedua adalah kita harus kelola biaya dan cari efisiensi. Maksudnya, apa yang kita bisa lakukan terhadap biaya di bisnis kita? Ya, terutama dari sisi fixed cost, biaya tetap di bisnis kita itu harus kita bisa kelola dengan baik, dan kita harus segera lakukan efisiensi. Nah, efisiensi yang paling umum dilakukan adalah kita harus efisiensi dari sisi SDM. Biasanya, kalau... Perusahaan anda, bisnis anda udah punya karyawan cukup banyak, ya anda harus segera mungkin ya lakukan efisiensi. Makanya saya pikir memang memang kalau dari sisi hitung hitungan bisnis di situasi seperti ini, ya PHK itu memang cara yang paling logis ya, untuk keluar dari dari dari permasalahan. Tapi buat kita yang masih UKM, yang masih kecil gitu ya, atau yang masih menengah, kita masih punya cara sebenarnya tanpa harus melakukan PHK, kita bisa uh, survive. Oke, okay, termasuk saya, saya udah menerapkan itu di kantor saya, di perusahaan saya tidak saya melakukan PHK, tapi saya bisa melakukan cost efisiensi sampai dengan 50%. Oke, okay, ini yang kita lakukan. Jadi itu ya, kelola biaya. Nah, selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah jaga cash flow, teman-teman. Nah, ini penting nih. Ya. Jadi di situasi seperti ini, di situasi yang tidak jelas seperti ini, yang selamat adalah yang pegang uang. <klihat> gitu ya. Yang pegang uang itu selamat. Jadi kita harus bisa menjaga arus kas kita. Ya kita harus bisa menjaga arus kas kita dengan baik. Pastikan di rekening bank Anda ada uang yang apa yang bisa Anda gunakan untuk operasional Anda, untuk modal kerja Anda, untuk membiayai bisnis Anda, untuk membayar gaji Anda, gaji perusahaan Anda, dan segala macam. Oke, jadi, itu ya, jaga cash flow. Lalu, apa yang kita lakukan lagi kalau Anda ada planning untuk investasi? Ya, eh, atau Anda coba bangun beli aset, bangun pabrik, ya, renovasi yang membutuhkan biaya yang cukup besar, ada baiknya itu ditunda dulu. Ya, kita tunda dulu. Nah, investasi boleh nggak di situasi seperti ini? Boleh, tapi pastikan investasi yang kita lakukan di situasi seperti ini adalah investasi yang langsung menghasilkan uang gitu ya jadi contohnya gini contohnya uh, anda restoran anda punya restoran jualnya ayam goreng ayam bakar misalkan ya nah kalau res, di situasi seperti ini restoran anda pasti sepi karena nggak boleh orang makan di tempat ya nggak boleh dine in orang juga takut keluar dan segala macam tapi anda perlu revenue anda perlu omset untuk bisa ngasilin uh, uh, omset ya Nah, lalu Anda coba bermain di frozen food, karena frozen food naik. Orang sekarang yang tadinya makan di rumah, sekarang beli produk-produk yang oh sorry, yang tadinya makannya di resto, sekarang mereka membeli produk yang bisa dimakan di rumah. Nah, sekarang bagaimana caranya Anda bisa mendeliver menu yang biasa Anda jual di restoran, Anda bisa kirim ke rumah konsumen Anda. Nah, mungkin pada saat itu Anda harus shifting. ya Anda harus rubah sedikit bisnis model kita, anda mungkin bisa menggunakan teknologi frozen food atau teknologi vakum, gitu ya. Nah, jadi yang tadinya Anda nggak punya mesin vakum, Anda harus beli mesin vakum. Nah, di situ seperti ini mungkin itu diperbolehkan. Karena apa? Karena mesin vakum sangat dibutuhkan untuk bisa uh, uh, mengkreat revenue. Jadi Anda bisa membuat ayam frozen vakum, gitu ya, yang Anda bisa tawarkan ke konsumen Anda. Itu no problem. Anda investasi di untuk beli alat vakum, misalkan, tapi investasi-investasi jangka panjang, investasi-investasi yang baliknya dalam butuh waktu yang lama, mungkin itu bisa kita tahan dulu. Nah, lalu Anda harus terus motivasi tim Anda di situasi seperti ini. Anda jangan stres sendirian, ya. Anda coba ajak orang-orang inti di bisnis Anda, orang-orang yang bisa Anda ajak bicara di tim Anda. Anda terus motivasi mereka, Anda terus ajak bicara mereka dan terus komunikasikan apa yang terjadi terhadap perusahaan, terhadap bisnis kita di situasi seperti ini, teman-teman. Ya, oke. Lalu, kita mulai persiapkan untuk masa yang lebih baik nantinya. Jadi, terus kita mencari eh, cara ya, mencari informasi ya sehingga kita bisa terus mempersiapkan eh, situasi setelah pandemik ini bisa eh, berakhir. Oke, ini step-stepnya yang bisa saya share. Nah, Tadi apa yang mesti dilakukan di masa krisis ya? Saya udah ceritakan tadi, selamatkan sales gitu ya. Terus juga eh, selam, apa namanya? review lagi cost, cash flow dijaga dan tim itu dijaga. Ini cara-caranya, detailnya ya, detailnya. Tapi nanti saya akan jawab ini pada saat tanya, eh, sesi tanya jawab aja. So, what next? Gitu ya. Jadi, apa nih yang kita bisa lakukan eh, setelah PSBB ya? setelah PSBB apa yang mau dilakukan? Setelah PSBB gitu ya, ada dua fase tadi saya ceritakan ya. Fase di mana vaksin belum ditemukan, yang kedua fase di mana vaksin sudah ditemukan. Nah, kemungkinan Juni ini mulai masuk fase yang baru. Gitu ya. Fase yang baru di mana bisnis-bisnis yang bisa dibuka yang tidak mengundang kerumunan, yang bisa dilakukan dengan social distancing, ini akan dibuka. Ya, ini akan dibuka. Jadi, Anda lihat nih, kira-kira bisnis Anda termasuk bisnis yang bisa dibuka di fase ini atau belum. Ada nggak bisnis yang akan dibuka di fase setelah uh, uh, setelah vaksin? Menurut saya, iya ada. Contoh misalkan, kalau bisnis Anda itu event organizer, Anda biasa bikin konser, mungkin itu baru di, diizinkan setelah adanya vaksin. Kalau misalkan uh, uh, uh, uh, supporter sepak bola, misalkan, ya supporter sepak bola kalau nanti pertandingan bola kayak di Italia dan segala macam akan dibuka lagi di bulan Juni Juli ya tapi mungkin penontonnya akan sangat dibatasi. Mungkin kapasitas stadion hanya diperbolehkan maksimum ya 20 sampai 30% aja ya untuk menjaga social distancing. Nah, kita harus lihat nih kira-kira bisnis kita termasuk yang diizinkan atau enggak. Oke. Nah, jadi kita harus persiapkan bisnis di new normal selama dan sesudah pandemi. Oke. New normal ini kita harus lihat teman-teman apa sih yang akan kita ter, eh, akan akan terjadi ya di situasi new normal. Kita akan lihat datanya nanti dari beberapa pakar. Tapi menurut saya new normal ini pasti akan terjadi. Jadi kehidupan eh, saya juga udah mulai eh, menganggap bahwa situasi di sebelum situasi sebelum COVID-19 itu sudah menjadi masa lalu dan sudah jadi kenangan menurut saya. Karena situasi ke depan ini akan sangat berbeda. Ya akan sangat berbeda sekali. Oke, okay. nah apa sih yang kita bisa lihat? Ini contoh ya. Ini salah satu data dari Nielsen yang saya dapat. Ini data penjualan consumer, produk consumer good ya di ketika COVID-19. Kita lihat di sini cooking oil, cooking dan seasoning naik. Ya, artinya apa? Ternyata orang sekarang lebih banyak masak di rumah. Yang tadinya orang-orang di kota besar itu dapurnya bersih-bersih ya jarang dipakai masak masak juga paling cuma masak Indomie itu ya sekarang mereka udah mulai masak dengan varian menu ya ini penjualan seasoning naik oke farmasi naik orang udah mulai menyiapkan produk-produk kesehatan ya suplemen naik ya vitamin C naik jadi eh, ini situasinya Oke, okay. nah ini juga data dari Nielsen itu perubahan perilaku konsumen udah udah mulai berubah ya. Home cooking is on the rise naik ya. Online shop online online shopping ini juga naik ya. sehari di rumah saya tuh ada aja kalau nggak JNE, kalau nggak Tiki, kalau nggak Gojek, GoSend itu nganter barang ke rumah ya. Yang tadinya nggak nggak sesering ini. Jadi ini udah mulai uh, terjadi perubahan-perubahan. Oke, okay, cooking oil naik ya, minyak goreng kita sekarang beli terus gitu ya. Yang tadinya beli makanan jadi, sekarang mulai uh, kita masak lagi di rumah. Oke, okay, teman-teman, toilet shop, ya, kebutuhan-kebutuhan kamar mandi naik, deterjen ya, vitamin naik. Oke, okay, ini data penjualannya dan naiknya sangat signifikan kalau kita lihat. Ya, kita, uh, ada beberapa perusahaan consumer good, uh, fast moving consumer good ya, itu di kuartal satu aja dia udah tumbuh lebih di, lebih dari 5%, dan itu dahsyat itu perusahaan besar ya kuartal satunya aja udah tembus e, pertumbuhannya di 5%. artinya memang di situasi seperti ini ada yang sengsara ada yang senang seneng, seneng juga teman-teman oke tergantung dari industrinya oke liquid soap yang hand sanitizer ya naik ya, oke antiseptik juga naik wet tissue wow, naik nih saya Rumah saya ini stok wet tissue cukup banyak, gitu ya. Jadi kalau ada barang datang itu harus dilap dulu pakai tisu basah atau disemprot pakai desinfektan dulu, gitu ya. Jadi uh, stoknya cukup banyak. Oke, okay. terus uh, ini juga data, ini dari uh, teman kita ya Masivo ya, Mas Yuswadi. Saya ambil datanya. Jadi apa aja yang fall, apa aja yang rise. Yang jelas di, di situasi seperti ini mobility udah pasti fall gitu ya pergerakan orang itu udah pasti fall. Nah sekarang yang tumbuh apa? Apapun yang bisa dikerjain di rumah, the rise of stay at home. Ya, contohnya apa? Contohnya yang bisa dikerjain di rumah, yang hobinya olahraga, yang nggak bisa olahraga di luar, akhirnya dia membeli sepeda statis, dia membeli treadmill. Kebetulan saya punya teman, dia salah satu uh, orang yang bekerja di perusahaan treadmill, penjualannya naik. Signif, lumayan besar ya signifikan lah pertumbuhannya karena apa karena orang butuh olahraga di rumah lalu apalagi sekarang sekolah di rumah ya bekerja dari rumah meeting dari rumah ini saya ngasih seminar juga dari rumah jadi ya semuanya apapun dilakukan dari rumah jadi kita harus coba berpikir kira-kira apa yang apalagi yang kita bisa berikan produk kita agar orang bisa nyaman di rumah ini yang harus teman-teman coba cari nantinya. Online shopping, ini dahsyat pertumbuhannya. ya. Jadi data yang saya pernah dengar, itu ya pertumbuhannya bisa sampai lebih dari 300%. Oke, artinya 3 kali lipat orang belanja online sekarang. Sekarang apapun belanja online. Mallnya ya kalau nggak di marketplace-marketplace ya. Kita mencari marketplace, kita belanja di sana. Itu jadi mall kita. Oke, jadi ini angkanya cukup dahsyat food delivery ya ini juga angka yang saya pikir fantastis ya udah berapa uh, buka uh, apa uh, uh, buka puasa di rumah gitu ya itu selalu aja ada yang ngantar go food, gitu ya ngantar makanan dan segala macam jadi food delivery ini bisa uh, kita lihat opportunity nya jadi mungkin kalau Anda punya restoran yang biasanya dine-in mungkin coba kita pikirkan bagaimana cara kita uh, memberikan service food delivery Oke, okay, ke konsumen kita. Oke, okay, ini home cooking, ya. Naik, ya, teman-teman, ya. Jadi, kalau Anda bisnisnya restoran, coba mulai pikirkan frozen food, bumbu-bumbu, ya. Ada satu produk bumbu eh, yang paling dasyat sekarang, tuh, saya lihat bumbu ireng, nggak ya, saya pernah dengar tuh, dasyat, tuh. Tadi, restoran bebek sekarang dijual bumbunya, dijual sambelnya, dan itu cukup bagus, dijual di Tokopedia, ya, dijual di eh, Shopee, dijual di marketplace di, di, yang lain, ya di belanja.com dan segala macam itu untuk mereka bisa menyelamatkan omsetnya. Kenapa? Karena e, orang sekarang udah mulai masuk ke dapurnya, yang mulai masak untuk memprepair makanannya sendiri. Frozen food angkanya cukup fantastis ya teman-teman ya. E, semua restoran saya lihat udah mulai bermain di frozen food gitu ya. Jadi coba kita pikirkan apa yang kita bisa lakukan untuk kita tawarkan ke konsumen kita dari produk-produk restoran kita misalkan teknologinya saya pikir frozen food sangat sederhana mesin vakum itu banyak yang jual ya dan enggak terlalu mahal ya untuk investasi mesin vakum ada tinggal pikirkan kira-kira produk apa yang bisa anda vakum untuk bisa anda jual ke konsumen anda Oke Subscription ya Subscription itu juga naik nih Sekarang Netflix Tadi kita nggak melangganan Netflix Sekarang langganan Netflix Banyak orang yang tadinya Nggak langganan internet ya Di rumah Sekarang mulai langganan di rumah Saya yakin Penjualan-penjualan jasa Provider internet naik ya di suatu seperti ini Karena orang maunya langganan Ya sekarang langganan Karena jatuhnya lebih murah Ya Pasang internet di rumah-rumah Udah banyak Udah menggunakan wifi Dan segala macam Oke okay. Lalu, langganan-langganan yang lain, ya, saya juga berlangganan banyak uh, online, kursus online gitu ya, untuk bisa mengisi waktu di rumah. Oke, jadi banyak yang bisa lakukan. Lalu, future-nya gimana? Oke, ini juga ada satu data, the future of traveling. Memang, data yang uh, uh, kita dapat gitu ya, salah satu yang paling banyak ditunggu-tunggu sama banyak orang ketika COVID-19 ini berakhir adalah jalan-jalan ya mereka udah pusing ya mereka akan pergi wisata gitu ya jadi mereka akan balas dendam ya untuk wisata jadi traveling eh, ini akan menjadi the future ya future ketika wabah ini eh, selesai tapi kapan nah ini ada dua nih untuk untuk traveling saya pikir ada dua kemungkinannya dibuka sebelum vaksin sama setelah vaksin, jadi kemungkinan besar dia akan dibuka setelah vaksin karena ya karena regulasi di setiap negara beda-beda gitu ya, ada yang udah bisa membuka wisatawan dan segala macam. Jadi, kemungkinan kalau vaksin udah ada, mungkin traveling akan akan tumbuh lagi. Saya nggak tahu kebijakan pemerintah akan seperti apa, tapi data dari e, masyarakat salah satunya 21 persen mereka mengatakan gua mau jalan-jalan setelah Pandemic ini selesai, gitu ya. Jadi ini beberapa data yang kita bisa dapatkan. Oke, lalu ini virtual experience ya. Sekarang banyak sekali, ya banyak sekali virtual experience yang dilakukan dari rumah. Ada orang ngeband dari rumah gitu ya dengan dengan uh, bantuan teknologi. Ini sangat dimungkinkan, gitu ya. Uh, kemarin juga saya baru uh, uh, syuting ada uh, video ya yang saya harus uh, uh, ambil dan dengan teman-teman juga itu dilakukan dari rumah juga gitu ya Jadi sekarang semuanya udah harus dilakukan dari rumah nah meeting online ya meeting online saya pikir ini akan menjadi salah satu new normal yang akan permanen gitu ya jadi Zoom generation Jadi hari ini kita pakai pakai Zoom gitu ya terus juga eh uh, apa namanya semua meeting dilakukan oleh jumlah kan saya sekarang aneh nih kalau ada orang ngajak meeting ketemu face-to-face -face. aneh kemarin ada yang ngajak meeting saya face-to-face -face. saya pikir loh kok aneh ya gitu ya jadi malah saya ngelihat ada kalau ada-ada orang ngajak meeting ketemu itu aneh sekarang jadi, kalau ada orang ngomong misalkan ngajak saya meeting Pak Yusak meeting yuk saya pikiran saya langsung mengarah ke oh udah pasti Zoom meeting atau Google meeting gitu ya Nah, tapi kalau tiba-tiba kita mau ketemuan di mana, huh? saya langsung kaget. Artinya apa? Meeting online ini sudah menjadi, menjadi normal. ya A New normal. Dan kita sudah sangat terbiasa, terbiasa dengan meeting online. Nah, coba kita bayangkan. ya Kalau meeting online ini sudah menjadi satu kebiasaan, dan orang itu kebanyakan keluar rumah itu untuk meeting, dan meeting online ini sudah sangat efektif, saya mungkin orang akan lebih banyak di rumah. Ya, before or post pandemic. Jadi before or post pandemic kemungkinan ya kemungkinan perilaku konsumen ini akan lebih banyak di rumah karena rumah ini sudah menjadi tempat yang yang eh, apa ya dia udah udah terbiasa ya di rumah. Jadi ini kemungkinannya. Jadi coba kita pikirkan apa yang kita bisa lakukan untuk segera lakukan shifting online homeschooling. Nah ini juga menjadi masa depan masa depan sekolah gitu ya. homeschooling ini menjadi satu yang menarik ya. online schooling dengan homeschooling ini ini di different ya teman-temannya jadi eh, ini saya pikir akan menjadi future ya bahkan kemarin saya nanya anak saya dia malah mau homeschooling gitu loh atau ah, udahlah kayaknya sekolah di rumah juga nggak ada masalah jadi selain ke, jadi salah satu yang yang mereka anak-anak eh, itu ingin lakukan selain belajar di rumah adalah ketemu teman-temannya. Jadi kalau ditanya Ma, e, gimana belajar di sekolah sama belajar di rumah, ya, mungkin mereka nggak ada masalah soal masalah belajar, tapi mungkin yang membedakan dia nggak ketemu teman, gitu ya. Nah ini ini adalah menjadi satu uh, uh, future dari data-datanya. Ibadah virtual ya. Sekarang kita tahu ya semua masjid gereja itu uh, ditutup sementara waktu ya. Sekarang banyak kajian-kajian yang dilakukan secara online yang tadinya mengundang masa cukup banyak. Sekarang dilakukan semuanya uh, online, jadi ini juga bisa menjadi uh, masa depan oke okay? uh, satu kondisi new normal. Nah, ada juga yang nikah online, coba Anda bayangin, coba ini ada data ya, online, nikahnya online, KUA-nya mungkin saya nggak tahu tuh, uh, online juga kali. Udah tuh, ngundang orangnya online juga. Jadi, buat Anda yang bisnisnya di wedding organizer, mungkin ini salah satu momentum juga. Bisa nggak Anda membuat satu konsep ya, uh, wedding yang bisa dilakukan secara online dan tetap seru gitu ya? Uh, banyak uh, saya bilang, teman-teman uh, uh, uh, saya juga yang udah menghadiri uh, apa namanya uh, wedding invitation secara online, dia tetap pakai tetap pakai baju kondangan, dia tetap makan di rumah, ya semuanya dilakukan di rumah, tapi uh, uh, seolah-olah itu dia mereka datang ke acara wedding reception. Okay. Nah, ini ini yang yang saya lihat, New Normal. Coba kita laku kita coba cari kira-kira buat teman-teman yang bisnisnya terdampak langsung uh, terhadap COVID-19 ini, apa yang kita bisa lakukan agar bisnis kita bisa survive. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari uh, slide-nya. Uh, Mas Andika, mungkin saya lebih suka untuk uh, tanya-jawab kalian nanti. Terima kasih. Terima kasih, Mas Yusak. Ya, Mas Yusak, tadi kalau saya tangkap, tadi ada 8 langkah ya, Mas Yusak ya? 8 ya, ya. langkah yang perlu dilakukan. Nah, sekarang saya mau tanya nih, sebelum saya lempar pertanyaan ke teman-teman uh, semua. Kira-kira Mas Yusak ya, yang... Benar nggak saya lapat? 1, 2, 3, ya... Tujuh ya, ya. kira-kira nah, ya, yang yang, yang dilakukan sama serasa food nih Mas Yizak dari dari implementasi ketujuh langkah ini seperti apa ya Mas Yizak? <laughs> Oke, saya akan sharing ya pengalaman saya ya okay. jadi uh, sejak uh, kalau saya menganggap krisis itu bukan cuma di COVID-19 saya menganggap krisis itu sejak dari, dari Januari sebenarnya, itu perusahaan saya, saya udah mulai pasang survival mode, karena sejak banjir Gitu ya banyak supply uh, logistik terputus dan segala macam itu butuh recovery sekitar satu mingguan kalau nggak salah ya dari situ kita starting lagi terus dihantam banjir lagi Februari lalu kita mulai mulai pengen kejar ketinggalan omset di bulan Maret ngatonya Maret itu ada COVID-19 jadi memang waktu saya mulai, saya berpikir bahwa 2020 ini bakal bakal minus growth yang bakal sulit ya di 2020 ini lalu apa yang saya lakukan pada saat itu yang saya lakukan langsung saya pikirkan cash flow dulu. Jadi, gimana caranya perusahaan itu bisa aman cash flow-nya sampai 3 sampai enam bulan ke depan? Karena sulitlah kita ngamenin cash flow sampai satu tahun gitu ya. Kita buka perusahaan besar, jadi kita aman tiga bulan aja udah bagus nih, minimal sampai bulan Juni. Nah, jadi kita langsung bikin proyeksi cash flow ya. Eh, lalu udah otomatis kalau kita pengen cash flow kita. Waktunya panjang, nafasnya panjang, udah otomatis bebannya dikurangin, gitu ya. Jadi sama ya, kalau kita mau lari gitu ya, kebetulan saya suka lari ya. E, kalau kita pengen lari cukup jauh, maka beban badan kita nih harus dikurangin, gitu loh. Kita harus buat badan kita lebih slim gitu ya, agar kita lebih kuat e, nanti nafasnya untuk, e, e, untuk lari jarak yang jauh. Nah, sama cash flow, cash flow di bisnis itu kan darah, nafas itu. Kalau Anda nggak untung bisnis, masih hidup nggak untung itu. Tapi kalau nggak ada uang mati, kan gitu kan. Jadi yang harus diselamatkan adalah cash flow. Nah, cash flow saya harus bikin panjang sampai saya harus make sure perusahaan saya masih bisa hidup 3-6 bulan ke depan. Nah, untuk itu, karena karena asupan oksigen, oksigen saya analogikan sebagai omset ya, di situasi krisis ini, udah pasti omsetnya jatuh. Betul ya, oksigen yang masuk ke tubuh kita pasti sedikit. Nah, untuk itu kita harus kurangi kos. Oke, okay? kita harus kurangi kos. Nah, kalau kita mau kurangin kos, cuma ada dua kos biasanya yang paling besar di bisnis. Hampir semua bisnis dua kos ini yang paling besar. Yang pertama gaji karyawan, yang kedua biaya marketing. Nah, yang selebihnya overhead itu nggak terlalu signifikan biasanya. Nah, apa yang harus dilakukan? Banyak perusahaan melakukan PHK. Gitu ya Dan itu adalah salah satu solusi yang paling logis. Kenapa? Dengan mereka melakukan PHK, beban mereka nanti akan berkurang. Dan mereka bisa menyelamatkan cash flow mereka e, e, jangka panjang. Tapi challenge-nya adalah, kita kalau lakukan PHK, saya berpikir kemarin itu ya, kalau saya PHK, banyak lakukan PHK, e, kasihan juga mereka gitu loh karena dulu oh, sekitar bulan Maret April itu ramai ya bahwa ojek online itu oh, itu kasihan. Kalau saya terus terang lebih kasihan orang yang kena PHK kalau saya yang lihat. Kenapa? Mereka sulit nyari kerjaan lagi di situasi seperti ini. Di saat yang bersamaan perusahaan sedang melakukan efisiensi dan udah pasti jarang ada perusahaan yang buka lowongan gitu ya. Jadi kalau dia di PHK itu udah otomatis tiga bulan ke depan dia nggak bisa ngasih makan keluarganya. Nah, jadi saya pikir gimana caranya kita bisa lakukan efisiensi tanpa harus lakukan PHK. Jadi waktu itu saya coba bikin split hours. Jadi ada divisi yang masuknya seminggu libur, seminggu masuk, gitu ya. Ada divisi yang saya room, uh, work from home, gitu ya, sehingga saya nggak harus membayar tunjangan-tunjangan transportasi, konsumsi dan segala macam. Ada divisi yang masih full, terutama di sisi produksi dan logistik. Nah, sehingga dari situ semua, saya bisa mengurangi kos saya kurang lebih sampai 40-50%. Tapi saya katakan ke tim saya bahwa kalau target kita di, di krisis ini bisa tembus, ya bisa tembus, maka saya akan memberikan insentif. Jadi, yang saya lakukan adalah merubah fixed cost menjadi variable cost. Contohnya gini: kalau tadi karyawan gajinya. 10%, gitu ya. Di situasi seperti ini saya potong 50%. Jadi gajinya 5. Tapi kalau mereka bisa achieve, ya, saya akan tambahkan bonus. Yang kalau bonus ini ditambahkan ke gajinya mereka, maka gajinya itu seperti gaji normalnya mereka. Ya. Nah, tetapi sifatnya beda. Kalau yang tadinya 10 itu statusnya fixed cost. Artinya mau perusahaan achieve, mau perusahaan nggak achieve, mau perusahaan untung, mau perusahaan rugi, mau kita lagi lagi susah, kita lagi sakit, yang namanya fixed cost harus dibayar. Nah, artinya apapun kondisinya kita harus bayar 10. Nah, sekarang dengan kita rubah dari fixed menjadi variabel, kita hanya punya kewajiban membayar 5. Sisanya bentuknya variabel kalau mereka achieve, kalau perusahaan achieve. Nah, kira-kira itu yang saya lakukan. Nah, alhamdulillah di bulan April ternyata perusahaan saya itu tembus sales-nya 170%. Ya artinya di atas target. Nah, eh, eh apa namanya? kelebihan dari situ semua itu saya bagikan lagi ke ke, ke karyawan saya dalam bentuk insentif sehingga mereka tidak susah-susah banget. Dan Kebijakan itu saya berlakukan selama pandemik, ya sampai bulan Juni itu saya berlakukan. Jadi pemotongan itu saya lakukan 50 dan dampaknya ternyata cukup positif. Mereka bekerja lebih keras. Saya punya data produktivitas di perusahaan saya, produktivitas tim saya itu di atas rata-rata di atas rata-rata pada saat situasi normal. Jadi lagi saat COVID-19 ini mereka malah bekerja lebih giat dibanding situasi normal. Itu ini yang ini, ini yang unik yang saya lihat ya. Kenapa? Saya nggak tahu. Apa karena gajinya dipotong dan mereka ngejar insentif, gitu ya? Dan atau kita ternyata sama-sama bisa merasakan satu situasi yang sama. Saya komunikasikan ini ke tim saya. Saya katakan saya buka laporan keuangan perusahaan ke tim saya. Itu ini loh kondisi perusahaan. Ini yang akan terjadi kalau kita nggak melakukan ini, nggak melakukan ini, nggak melakukan ini. Nah akhirnya. Yang saya lihat adalah uh, sense of urgency di tim saya ini ter, terjadi, dan uh, sense of belonging ya, jadi rasa memiliki perusahaan ini, uh, rasa untuk sama-sama mau menyelamatkan perusahaan ini itu itu ada di, di tim saya. Itu yang saya lihat sekarang produktivitas cukup tinggi, uh, WhatsApp grup perusahaan juga bunyi terus gitu ya, dan uh, alhamdulillah banyak juga PO yang masuk dan segala macam. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi pertama cash flow kita yang dua kelola biaya, selamatkan omset, capex saya tunda semuanya. Ya, saya tunda semuanya kecuali investasi-investasi uh, yang sifatnya itu jang jangka pendek dan langsung bisa menghasilkan returnnya. Ini yang saya lakukan. Masaranda? Ya, siap, Mas Yusa. Sebenarnya saya ada pertanyaan lanjutan, tapi saya mau ke Mas Yongki Haryanto dulu. Mas Yongki Haryanto. Uh, bisa langsung bertanya Mas Yongki? Bisa? Ya, silakan. Halo. Ah, silakan. Mas Yongki. Ya, itu mute. Ke-mute lagi Mas Yongki. Oke, okay, sudah. Ah. Sudah-sudah, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Begini Pak, yang ingin saya tanyakan, kan salah satu untuk meningkatkan sales itu dengan iklan. Ayo. Bagaimana cara kita menentukan budget yang tepat untuk kita beriklan? Oke. Okay. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memutuskan iklan itu dapat kita lanjutkan atau kita cut atau kita hentikan? Okay. Oke terima kasih Ini konteksnya di situasi normal apa di situasi krisis nih? Masih di situasi krisis Pandemi Oke okay. okay, di situasi krisis ya Jadi gini yang namanya market Market ini kan ada tiga Ada market yang masih cold Ada market yang, yang warm Ada market yang hot Gitu ya Kalau market yang cold Yang masih dingin Ini adalah market yang belum mengenal produk Anda jadi kalau Anda beriklan ini sifatnya awareness saja. Betul ya? Ini sifatnya awareness aja. Jadi kalau Anda beriklan untuk market yang belum mengenal produk kita, gitu ya, berarti kan sifatnya awareness. Gitu ya, kita coba memperkenalkan produk kita. Yang kedua, ada market yang warm, udah hangat nih. Nah, market ini biasanya dia udah mengenal produk kita, tapi belum beli produk kita. Dia udah lihat iklannya, dia udah tahu produk kita. Gitu ya, tapi dia belum pernah membeli. Okay, ini masuk kategori market yang hangat, yang warm, gitu ya. Nah, yang ketiga ada market yang hot. Market yang hot ini adalah market yang udah pernah membeli produk kita. Dia udah tahu produk kita, dia udah pernah beli, bahkan di dalam market yang hot ini ada loyal konsumen kita, gitu ya. Ada orang konsumen-konsumen yang, yang sangat engage sama produk kita, sama konsumen-konsumen yang udah udah happy sama produk kita. Nah di situasi COVID-19 ini iklan diarahkan saya sarankan hanya ke hot market ya ke hot market. Jadi yang langsung terjadi conversion, yang langsung terjadi transaksi. Jadi sebisa mungkin anda jangan coba-coba bakar uang ya untuk untuk sesuatu yang yang belum tentu jadi penjualan. Kenapa? Kalau anda bakar uang, misalkan anda lakukan awareness, gitu ya anda coba beriklan ke orang-orang yang belum mengenal, gitu ya, produk anda itu mungkin baru lama lagi anda akan conversion. Konver gitu ya. Padahal di situasi seperti ini ingat rumusnya kita harus kelola biaya dan cari efisiensi dan selamatkan cash flow. Jadi kalau kita bakar uang begitu, gitu ya, jadi malah nanti nggak nggak nggak terkonversi menjadi revenue. Jadi iklan yang saya sarankan di situasi seperti ini adalah iklan yang langsung punya dampak terhadap penjualan nah iklan yang mana nih yang punya dampak terhadap penjualan i yang iklan yang langsung kita arahkan ke hot market jadi saya pernah kemarin ada beberapa UKM saya bilang mau mereka udah pada pusing ya udah mulai kehabisan uang produknya susah jualan mereka mau ngiklan juga takut boncos gitu ya takut nggak ada hasilnya apa yang salah yang, yang yang saya kasih saran ke mereka saya bilang you punya data pelanggan atau enggak you punya nomor WA pelanggan atau enggak dia punya email pelanggan atau enggak. Nah ini pentingnya database pelanggan teman-teman, gitu ya. Nah tawarkan ke mereka, ya tawarkan mereka. Katakan, bilang ke mereka bahwa situasi perusahaan lagi susah, tapi teman-teman punya tekad yang kuat untuk terus melayani. Jadi menggunakan empati marketing. Jadi copywritingnya betul-betul harus harus tepat juga, ya. Sulit kita promo misalkan gini. Uh, nggak ada yang peduli. Sekarang uh, orang bilang bahwa produk saya lebih bagus dari yang lain, gitu ya. Sekarang orang lebih banyak empati marketing. Kita ingat ya, uh, uh, Gojek mengelu mengeluarkan satu uh, fitur di mana kita bisa ngebeliin makanan untuk si driver. Ini kan empati marketing. Jadi sekarang itu orang lagi empati nih terhadap uh, konsumen kita, tuh lagi empati terhadap bisnis-bisnis yang kena dampak. Nah, kalau Anda punya database konsumen tawarkan produk Anda ke mereka ya pakai budget iklan hanya untuk mereka kita bisa japri satu-satu personal gitu ya bilang bikin satu paket produk misalkan satu paket produk yang bisa mereka gunakan di rumah selain ada diskon yang uh, uh, ada coba tawarkan Anda katakan juga ke mereka bahwa dengan membeli paket produk ini uh, uh, uh, anda sudah membantu kami untuk menyelamatkan karyawan-karyawan kami jadi Mulai, mulai menggunakan uh, uh, empati marketing dan targetkan ke hot hot uh, market langsung jadi conversion itu mungkin saran saya mas yongki Iya pak terima kasih sudah mas yongki alhamdulillah ya, cukup. oke cukup uh, saya ke penanya berikutnya ya mas abdul halim boleh mas abdul halim Iya, iya. Oke, tinggal di-unmute Mas Abdul Halim. Halo. Oke, silakan Mas. Selamat sore, Pak. Halo. Halo. Ya, Pak. Uh, Pak, salah satu untuk menekan fixed cost yaitu dengan membuka toko online ya, Pak, daripada toko berbentuk fisik. Hmm. nah bagaimana cara meningkatkan pertama bagaimana cara meningkatkan traffic di toko kita dan yang kedua bagaimana membangun kepercayaan di toko online kita karena kan sekarang tuh banyak tuh toko-toko online yang apa penipu <laughs> ya yeah. nah, jadi ada dua pertanyaan itu pak terima kasih oke okay. ini kalau masih baru ya main-main di toko online ya Yeah. Jadi, uh, kalau situasinya krisis seperti ini tadi, sebenarnya jawabannya nggak jauh beda ya. Jadi, uh, kita kan dalam rangka menyelamatkan omset ya. Kalau dalam rangka menyelamatkan omset, toko online ini kan cuma channel aja. Kita bisa jualan dengan channel online apapun, bisa langsung jualan via WhatsApp Business gitu ya. Kita bisa lakukan itu, kita juga bisa bikin landing page sendiri. Kita bisa langsung jadi, kalau Anda beriklan itu. Uh, uh, Anda bisa langsung arahkan ke WhatsApp, bisa arahkan ke landing page, bisa arah arahkan ke ke uh, toko online. Nah, yang kita harus bangun kalau Anda baru bangun toko online adalah reputasi. Emang di toko online itu yang orang lihat itu kan bintangnya gitu ya, reviewnya seperti apa. Nah, jadi pastikan pembeli-pembeli pertama di toko online Anda ini adalah orang-orang yang udah menjadi loyal konsumen Anda. Jadi ajak mereka untuk belanja di sana dan minta mereka untuk untuk misalkan memberikan bintang, misalkan kasih tambahan giveaway, misalkan eh, sehingga mereka mau memberikan bintang lima, misalkan. Jadi kita harus manual dulu nih. Jadi, enggak, jadi kalau kita buka toko online, saya Anda buka toko online di marketplace ya, Anda jualan di marketplace itu enggak serta-merta eh, eh, toko toko Anda di marketplace itu langsung dikenal orang. Atau Anda tidur-tiduran nanti ada yang beli itu produk, nggak begitu teman-teman. Jadi Anda harus mulai bangun traffic dulu. Nah caranya bangun traffic, kita, nah, anda harus mulai manual dulu. Ya manual itu artinya apa? Ajak orang-orang yang udah jadi hot market kita. ya Kalau Anda misalkan yang tadinya bisnisnya offline, kalau Anda punya database konsumen, kasih tahu ke mereka, japri mereka bahwa kita sekarang jualan di toko online. Oke itu cara yang paling... Paling mujarab di situasi krisis yang yang kita bisa lakukan. Nah, yang kedua boleh Anda beriklan, ya, pakai misalkan My Ads ini untuk beriklan, untuk mengajak orang ke toko online Anda untuk membeli. Misalkan Anda bisa cip, e, bikin paket-paket promo, ya, paket-paket combo, -paket ya, untuk produk Anda yang jatuhnya bisa lebih murah. Nah, e, kalau Anda misalkan produk-produknya e, makanan, ya, misalkan, ya, sekarang orang lagi perlu makan orang lagi perlu makan, kita bisa bikin kayak kemarin juga ada yang bikin paket donasi misalkan nah, ada yang nyalurin tuh donasinya tuh, jadi Anda bikin paket murah dan paket ini misalkan untuk orang-orang yang terkena dampak COVID-19, jadi Anda jual produk Anda dengan harga yang khusus gitu ya. Anda tawarkan ke teman-teman kita bahwa produk ini akan disalurkan untuk bantuan-bantuan jadi sebenarnya banyak sebenarnya cara yang kita bisa lakukan ya salah satunya jualan di uh, uh, toko online gitu ya kita ajak dulu konsumen offline kita untuk belanja ke online <tuh> karena kalau mau bangun toko online yang dari nol ya kita beriklan awareness itu panjang itu perjalanan kita wow. agar toko online kita tuh bisa bisa bagus reputasi gitu ya kalau terima kasih ya Oke okay, teman-teman, bagi yang ingin bertanya, langsung di raise hand ya. Saya ada satu pertanyaan lagi nih, ada hubungannya dengan online tadi. Halo, uh, saya Linda dari Makassar. Bisnis saya sebagian besar saya lakukan via online dari awal berbisnis. Okay. Dan barang-barang yang saya jual adalah si, si, si Farer Art Gallery. Oh, Art Gallery. Yes, pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa bersaing dengan situasi seperti ini dengan barang-barang yang umum ada di pasaran. Nah. Oke, itu itu Art Gallery itu apa ya? Nah. Mbak Linda, Mbak Linda Wulandari, mungkin ya. boleh boleh disampaikan langsung pertanyaannya Mbak Linda. Iya, untuk apa Art Gallery-nya itu apa? Finish good-nya apa? Mbak Linda Wulandari. Ya, oke. Okay. Jadi uh, intinya gini, memang kalau dia kita bermain di produk-produk yang bukan menjadi kebutuhan primer, memang agak challenging sekarang ya. Jadi sekarang ini orang lebih banyak belanja untuk kebutuhan-kebutuhan yang primer. ya Kebutuhan mandi, kebutuhan makan, ya. Nah, yang kedua, yang naik lagi sekarang adalah kebutuhan-kebutuhan hobi yang bisa dilakukan dari rumah itu cukup naik. Gitu ya, kayak olahraga di rumah, belajar di rumah, atau melakukan hobi dari rumah. Ini naik nih. Nah, jadi coba kita lihat produk kita itu masuk kategori yang mana nih? Kebutuhan primer atau kebutuhan hobi? Nah, kalau kita masuk misalkan ke art, ya art ini kebutuhan apa sih? Gitu ya? Ini kebutuhan. Apakah ini masuk kebutuhan hobi atau enggak? Ataukah ini masuk ke kategori kebutuhan untuk untuk e estetika misalkan? Gitu ya? Nah, kalau kita mau bermain di situ, mungkin kita langsung arahin nih. Kira-kira ada enggak? Kalau tadi kita lihat ya di sini datanya ya, apakah produk kita nanti -nya, marketing marketingnya kita bisa bawa ke uh, the rise of stay at home, ya? Jadi uh, kita coba ajak ya, bawa kita package marketingnya, copywritingnya, bahwa produk kita ini bisa menghidupkan rumah, ya, misalkan seperti itu. Jadi bisa sesuatu kayak sekarang eh, anak saya minta di atas teras itu dibikin kayak semacam taman gitu. ya. Jadi ini sesuatu yang sesuatu yang bisa kita tawarkan gitu. Jadi bagaimana caranya orang tuh nggak bosan dari rumah? Nah, Anda harus membuat eh, strategi marketingnya, kampanyenya, copywritingnya, kontennya itu arahkan ke sana. Ya kalau produk kita bukan produk yang primer, jadi ini bisa permainan uh, permainan copywriting nih ya, dan konten. Jadi apakah produk kita bisa membuat orang betah di rumah atau enggak? Nah itu sih mungkin ya jawaban saya karena saya nggak tahu persis produknya apa. Ya mudah-mudahan Mbak Linda udah ini ya. ya. Saya ada satu pertanyaan menarik nih Pak dari Pak Zainal Amri nih Pak. Okay, Pak ada nggak sih Pak tips untuk membangun motivasi tim selama masa pandemi ini? Sementara kita semua ini WFH. Lalu cara bonding timnya ini gimana nih Pak? Supaya bisa sama-sama achieve goal yang diinginkan. Mungkin selain dari yang tadi variabel dan ya. ini ya. Oke, okay, good. Oke, okay, ini pertanyaan yang menarik ya. Di situasi krisis, di situasi krisis, sebenarnya kuncinya cuma dua kalau menurut saya. Baik itu negara, baik itu perusahaan. ya Kuncinya cuma dua di situasi krisis. Yang pertama adalah leadership. Yang kedua adalah strategic execution. Jadi, Cuma dua ini aja menurut saya, kuncinya. Nah, yang paling penting di situasi krisis, baik Anda e, RT, RW, Lurah, Camat, Gubernur, Presiden, itu adalah leadership menurut saya. Disinilah leadership kita harus e, e, e, di, dipertanyakan. Bagaimana kita bisa tenang? Pertama, tenang dulu. Sebagai leader, tenang dulu menyikapi situasi seperti ini. Ya, kenapa? Kalau kitanya panik, itu tim Anda pasti stres. Gitu ya, jangan panik. Jadi kita jangan panik. Jadi bagaimana kita tetap tenang dulu terima. Nah, yang kedua, Anda langsung bikin oret-oretan tuh strategi apa yang ingin Anda kasih tahu. Gitu ya. Nah, yang ketiga, Anda bikin yang namanya tim emergency. Jadi jangan langsung kondisi ini Anda kasih tahu ke semua orang di di kantor Anda, jangan. Anda bikin tim emergency undang orang-orang yang bisa anda mintain pendapat ya orang-orang inti di bisnis kita kita ajak mereka bikin tim emer masukkan mereka ke dalam emergency team nah lalu ceritakan apa yang terjadi ke mereka dulu ya ke mereka dulu ke emergency team ya namanya crisis center ya bisa juga seperti itu ceritakan ke mereka apa yang ada di pikiran anda ke mereka lalu minta pendapat mereka ya apa yang sebaiknya kita harus lakukan Ya, apa yang kita jadi ajak mereka berpikir, ajak mereka sama bersama-sama kita untuk mencari jalan keluar. Jadi sifatnya itu jangan jangan kita yang memutus semuanya memutuskan. Ini sangat berisiko. Contohnya nih, di situasi krisis semuanya Anda pikirin sendiri, Anda putuskan sendiri tanpa Anda ajak ngobrol tim Anda. Tiba-tiba keputusan Anda itu salah satu keputusan yang tidak disukai sama tim Anda, itu bisa chaos perusahaan. Jadi kita kasih tahu ke mereka ini kondisi perusahaan, ya seperti ini yang akan terjadi, saya boleh nggak minta pendapat teman-teman, kira-kira apa yang harus kita lakukan bersama. Ingat, di situasi seperti ini, jangan menggunakan kata saya, tapi lebih banyak menggunakan kata kita. Apa yang mesti kita lakukan bersama. Apa Kira-kira ada nggak? Apa yang mesti, aduh, pokoknya itu harus lakukan. Nah, mintain pendapat mereka. ya. Dan saya sejak, sejak tanggal 10 Maret, itu udah nggak ke kantor saya. Jadi saya meet, saya membentuk tim crisis center itu di rumah. Dan saya langsung bikin WhatsApp grup, langsung saya meeting Zoom dengan mereka, kasih tahu ke mereka ini kondisinya. Lalu masing-masing dari tim krisis center itu, mereka ngasih pendapat, oh gini gini, gini, gini, gini, gini. Nah, ujung-ujungnya kan kita pengen cutting cost, kan. Tapi bagaimana caranya? Cutting cost itu bukan semata-mata kehendak kita, tapi itu kehendak bersama bahwa tim itu udah mengetahui. Nah, lalu dari situ, ya, mereka udah tahu, mereka udah ngasih solusi. Baru dari situ tanya ke mereka, kira-kira gimana ya cara mengkomunikasikan ke bawah? Gitu ya, ke bawah langsung mereka kasih usul. Nah, oke, okay, sebelum kita umumkan status-status uh, ini, gitu ya, coba tolong mulai sounding-sounding ke timnya. Jadi, saya udah langsung tuh, tim leader itu udah langsung sounding nih. Oh, kira-kira. Kemungkinan di bulan April, Mei, Juni ini kita akan susah, kemungkinan akan gini, kemungkinan bakal banyak PHK masal. Udah mudahan ya kita nggak kena PHK. Jadi udah mulai di tuh situasi seperti itu. Tapi kita harus tetap semangat. Nah, yang selanjutnya setelah uh, rencana itu rencana itu udah matang, udah mulai disetujui sama tim di emergency uh, team, anda selanjutnya adalah soal komunikasi. Nah ini penting nih. Leader, leader itu salah satu kuncinya adalah komunikasi. Bagaimana caranya kita mengkomunikasikan ke tim tanpa menimbulkan rasa was-was dan rasa panik ya di tim kita. Nah, ini, ini terus terang saya itu mengkonsep kata-kata itu hampir tujuh hari itu. Saya waktu itu mengkonsep surat edaran itu, wah oh, ini enggak intro sensitif, ini, wah oh, segala macam segala macam baru saya umumkan, gitu ya nah, setelah saya umumkan nggak banyak yang protes ya, cuma ada satu dua orang yang japri ke saya, gitu ya e, tapi itu bisa saya redam dengan baik, nah, yang ketiga adalah, Anda siapkan yang namanya reward reward, jadi jangan ngomong susahnya doang, gitu loh, tapi ngomong juga, kalau kita bisa melewati fase ini, mungkin kita akan berikan reward, jadi ini ada motivasi bersama, gitu ya jadi itu yang kita melakukan. Lanjut, setelah tim emergency ini sudah terbentuk, pengumuman sudah udah diumumkan ke semua karyawan, gitu ya. SOP-nya sudah mulai dirubah. Anda mulai monitor tiap hari. Caranya apa? Tiap pagi say good morning. Halo teman-teman gimana? Semoga semuanya sehat ya. Jangan langsung nanyain gimana omset hari ini, tapi tanyakan kesehatan mereka dulu. Gitu ya, tanyakan ke mereka. Mudah-mudahan kita nggak ada yang kena, ya. Segala macam baru, abis itu tanyain gimana omsetnya, nih gimana gitu ya. Segala macam terus siang tanyain lagi, mulai ajak ngobrol gitu. Segala macam gitu ya, terus mulai buat meeting berkala dengan tim emergency uh, dan terus pantau perkembangannya seperti apa. Itu sih mungkin saran saya. Itu yang saya lakukan, soalnya iya, Pak. Pak, ini ada pertanyaan menarik nih, Pak. Ini karena sebentar lagi kan Idul Fitri ini sesuai juga dengan dengan dengan tema kita hari ini, Pak. Oke. Okay. Zamannya Idul Fitri itu zamannya THR, Pak. Nah, ya. ada pertanyaan nih, Pak. Bagaimana ya caranya mengatur cash flow ya pada saat kita juga harus membayar THR nih saat-saat seperti ini, Pak. Ini gimana nih, Pak? THR. Oke. Okay. Saya juga masih bingung sih, THR. <laughs> Oke. Okay. Jadi THR ini, ini masalah komunikasi. THR ini kan peraturannya harus dibayar. Ya? Jadi peraturannya harus dibayar, nggak boleh, nggak dibayar. Cuma, boleh dicicil, boleh ditunda, boleh dibayar setengahnya Kan gitu kan Tapi harus dibayar kan gitu peraturannya Jadi, eh, karena ini Jadi Anda harus mulai pikirin Kira-kira yang mana yang paling baik buat kita Jadi, nggak ada opsi nggak bayar THR Harus bayar THR Cuma, apakah THR-nya itu dicicil gitu ya? Apakah THR-nya itu ditunda Apakah THR-nya itu dipotong Gitu ya Nah jadi ini bahasa nih yang kita harus ya harus kita uh, ambil. Anda harus hitung-hitung nih, oke? Okay? Dan untuk untuk kebijakan itu lagi-lagi Anda harus komunikasikan dengan dengan tim leader ya tim emergensi. Katakan sejujur-jujurnya. Kalau perlu buka semua laporan keuangan ya ke mereka dan ajak mereka berpikir kira-kira solusi terbaik apa. Dan pada saat Anda mengkomunikasikan itu. Anda bilangnya, kalau saya bilangnya gini nih, teman-teman udah pasti thr kita bayar, senang kan mereka kan? Nah, tapi saya minta bantuan anda untuk berpikir nih kondisi perusahaan keuangan perusahaan seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari peraturan pemerintah, pemerintah memberikan advice bahwa pengusaha boleh menunda, mencicil atau memotong, tapi semuanya kan harus dengan komunikasi dan kesepakatan dengan tim. Nah, menurut teman-teman yang mana yang paling bagus yang kita ambil? Opsi nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga gitu Kan biarkan mereka berpikir nih. Tapi yang eda pasti kita nggak bayar THR full saat ini juga gitu deh. <gifat> ya, jadi, uh, komunikasikan dengan baik. Jangan tahu, lalu ujuk-ujuk kita ngomong ke tim teman-teman sore ini perusahaan lagi susah. Kayaknya kita nggak bisa bayar THR. Wah, tuh di demo Anda gitu demo wal jadi kasih tahu dulu kondisinya kasih tahu, op, uh, tahu opsi-opsinya apa aja, lalu ajak mereka untuk sama-sama berpikir. gitu Pak, saya punya dua pertanyaan nih Pak, dari teman-teman juga Pak ya, mungkin uh, sekarang udah jam 5 lewat 10. nggak apa-apa ya Pak ya, masih Gak ada apa -apa. dua Gak lagi apa -apa. kita coba ya. Apa -apa. Nah yang pertama Pak, ini bagus nih sebenarnya pertanyaannya juga Pak, uh, bisnisnya juga bagus, saya berbisnis kuliner, vakum frozen food, dari awal bisnisnya saya udah online, udah pakai WA, FB, IG, pengiriman baik kurir. Oke. Okay. yang semenjak era pandemi seperti sekarang penjualan melonjak tinggi. Oh iya. Walaupun tidak ada ekstra marketing promosi, tapi iya. saya merasa ini masih bisa ditingkatkan lagi. Ya. Hanya saja hal-hal apa aja yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan penjualan? Ini pertanyaan dari Pak Fajar Wirat, Wirawan, sorry. Ya Fajar Wirawan. Oke, okay. jadi kalau anda yang udah terlebih dulu bermain di Frozen Food, udah pasti tinggi penjualannya. Jadi kita tahu ya di bisnis-bisnis kayak Caron Popan ya, ada apa lagi tuh yang food food frozen itu, wah itu diborong semua tuh tinggi. Jadi memang memang bisnis kan seperti itu. Jadi bisnis ini kan eh, eh, apa supply dan demand ya pada prinsipnya. Kalau ketika demandnya tinggi gitu ya, maka dia akan mencari tuh demand tuh. ya mau produk yang branded atau enggak branded, selama produk itu bisa mencukupi produk apa namanya kebutuhan mereka dibeli. Ya, saya ingat banget kok di uh, uh, waktu uh, apa namanya panik buying ya di supermarket ya. Saya lihat ya, itu produk yang branded yang nggak branded sama aja diambil orang gitu. Kenapa? Karena supply terbatas pada saat itu, gitu ya. Nah, seiring dengan waktu supply udah mulai menyesuaikan, gitu ya. Mulailah di sini pertarungan antara yang antara yang branded sama yang nggak branded. Kalau saya lihat uh, frozen food saat ini yang non branded masih tumbuh. Ya masih tumbuh. Kenapa? Karena kebutuhan orang tinggi, apalagi ada puasa. Nah, cuma yang kita harus pikirin pasca Idul Fitri nih. Pasca Idul Fitri udah masuk bulan Juni dan udah banyak apa namanya bisnis-bisnis yang dibuka dan kemungkinan orang akan keluar rumah ya untuk bisa makan di luar lagi dengan protokol COVID-19. Nah, ini yang kita mesti lakukan. Jadi kalau saran saya adalah bukan cuma men bagaimana meningkatkan penjualan di situasi seperti ini gitu ya. Tapi bagaimana Anda bisa membuat bisnis Anda sustainable ada Covid ataupun nggak ada Covid-19. Jadi itu yang harus dipikirkan secara jangka panjang. Jadi saat ini mungkin Anda dapetin momen bagus gitu ya. Penjualan frozen food-nya naik, tingkatin terus ya, tawarin terus, kasih tahu ke mereka ke konsumen bahwa udah banyak yang konsumsi. Kalau yang kalau produk Anda belum branding, belum dikenal secara brand yang bisa Anda ambil adalah konten-konten testimoni. Ya, minta testimoni-testimoni orang-orang yang udah makan produk Anda gitu. Dan sebar itu testimoninya. Karena untuk membangun kepercayaan satu produk pertama adalah kita bisa pakai awareness tapi ini mahal dan dan dan long term, lama waktunya, yang paling singkat adalah testimoni dari orang lain. Nah, jadi uh, coba Anda minta misalkan contoh gini. Contoh gini. Anda jual frozen food, misalkan ayam vakum. Anda jual harganya Rp50.000 per ekor. Udah tinggal goreng tuh di rumah. Tapi Anda bilang ke mereka, harganya di-discount 15%, tapi yang beli wajib bikin video testimoni. Misalkan seperti itu ya. Jadi dengan membuat video testimoni, kita akan kasih discount 10-15%. Nah, Video testimoninya ini yang kita kita jadikan konten marketing kita. Nah ini bisa nambah kecepatan. Tapi ya buat saya kalau anda udah dapetin momen di di di di covid 19 ini penjualannya naik ya kayak jual baso frozen ya, jual ayam frozen, jual daging frozen gitu ya naik semua penjualannya. Tinggal anda coba pikirin Bagaimana bagaimana caranya bisnis ini bisa jangka panjang. Itu sih saran saya. Oke, okay. ini uh, Pak, terakhir Pak dari Pak Wilis Priyatna. Priat yeah. Pak Wilis Priyatna tadi bertanya begini, kalau tadi Bapak kebanyakan eksekusi untuk tim, tapi gimana ya caranya menguatkan mental kita pribadi sebagai leader di tengah situasi pandemi yang okay. berpanjangan ini? Right. Boleh di-share Pak pengalamannya, Pak? Oke, okay. jadi kalau saya sih dari awal dan nganggap gini, bahwa bisnis ini cuma sebuah kendaraan dan saya nganggap ini seperti main game aja. Kebetulan musuhnya ini lagi berat aja gitu. Jadi kalaupun kita sampai gagal ya tinggal restart komputernya aja kita main game lagi. Jadi terus terang teman-teman, kita sebagai pengusaha don't expect too much. Ada yang namanya faktor X ya. Ada yang namanya faktor X di bisnis di hidup ini. Ya faktor X ini kalau orang luar bilang ada yang namanya invisible hand. Kalau saya percaya bahwa faktor X itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah faktor X menurut saya. Jadi itu yang kita kita serahkan aja. Kita ikhtiar, kita habis-habisan bekerja, gitu ya. Selebihnya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi hari esok, gitu ya. Coba Anda bayangkan, coba. Bulan Juni ini akan dibuka bisnis di tengah pandemik. Gitu ya. Anda coba bayangkan, coba. Bakal banyak orang yang keluar rumah. Kemarin aja, baru diizinin penerbangan untuk yang tugas. Itu bandara parah, betul ya. Bandara parah. Artinya, Ya kita melihatnya kan dua hal di sini. Satu, melihat bahwa orang ini punya kebutuhan yang tinggi untuk bepergian, orang punya kebutuhan yang tinggi untuk keluar dari rumah, tapi di sisi yang lain, orang harus menjaga kesehatannya. nah Coba kita bayangkan ketika bulan Juni, pemerintah membuka beberapa sektor bisnis. Itu jalanan macet lagi. Padahal pandemik belum selesai. Dan kita tahu ya sekarang COVID-19 ini eh, bisa membunuh bisa juga enggak gitu loh. Jadi buat saya sih ini udah serahin aja sama Allah. Gitu kan serahin aja sama sama apa yang apa namanya Tuhan kita gitu ya. Apa yang katanya? Jadi buat saya sih ini cuma sebagai games. Saya nggak expect too much gitu kan. Saya nggak nggak ngarep banyak gitu ya. Kalau Allah ngasih eh, itu berarti rezeki buat kita. Kalau Allah nggak ngasih, ya mungkin ada cara yang lain. Jadi buat saya sih, itu aja sih. Nothing tulus, kuncinya adalah nothing tulus saja. Lakukan yang terbaik, dan terima apa yang kita dapat. Itu sih mungkin. Insya Allah barokah ya Pak ya. Amin, amin. <laughs> Baiklah, ini satu-satu quote yang saya tangkap nih hari ini, uh, bagus sekali yaitu empathy marketing. Empathy marketing tunjukkan bahwa, bahwa sebenarnya kita itu masih optimis, di dalam marketing itu juga harus ada optimisme ya Pak ya. ya Kalau nggak ada optimisme, betul. Marketing itu kan adalah bagaimana caranya kita menularkan apa yang kita punya sebagai sebuah produk, value-nya seperti apa untuk kita deliver ke ya, target market kita kan. Betul. Kalau kita nggak, kalau kita pesimis, nggak optimis ya, ujungnya juga pasar juga nggak percaya oh. sama produk kita kan seperti itu pak ya. Betul. Oke okay, teman-teman, uh, ini akan ada polling sebentar dari kita, satu pertanyaan aja mungkin teman-teman bisa bantu jawab nanti mengenai materi kita berikutnya yang mungkin akan kita lakukan di abis uh, Idul Fitri. Ya, silakan diisi. Oke, teman-teman. Terima kasih atas teman-teman yang sudah mengisi. Uh, nanti setelah acara juga akan ada survei, ada linknya. Silakan teman-teman mengisi survei itu untuk memastikan bahwa apa yang sudah kita sampaikan ini bermanfaat atau tidak buat teman-teman. Biar kita juga semakin optimis uh, membangun wirausaha di di Indonesia, Pak ya karena kan sama-sama nih pak kami juga ingin wirausaha -wira kemudian entrepreneur SMI itu naik kelas menjadi Betul. Uh, ini ya pak ya apa sih uh, medium ya nggak nggak semua terus naik medium syukur-syukur jadi enterprise large enterprise ya kita juga saya juga berharap pemerintah juga melihat hal ini jadi ya eh uh,